Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah alhamdulillah. Wallahuahu la. Walla illa billah. allahumma salli wa sallim و بارك على سيدنا وحبيبنا والشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى الطاهرين الطيبين الغر الميامين ومن بإحسان إلى يوم الدين ibadah Allah, ayuhal muslimun wal muslimat rahimakum Allah, usikum wa nafsi bittaqwa Allah, wabitaa'at Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fanasal Allah Subhanahu wa Taala ayah diana ila siratikil mustaqim wa yaj'alna minal muttaqin wa jannatahu jannatan na'im sayyidil kepada para habaib para alim ulama para kiai para asatidah segenap aparatur pemerintah sipil TNI maupun polri wabil khusus kepada segenap pimpinan pembimbing dari Majelis Ta'lim Nurul Mustafa yang kita cintai ini dan teristimewanya untuk Al Habibul Mahbub guru yang sama kita cintai Orang muda yang sama kita muliakan Al-Muhtaram Al-Muqarram Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggab Hafidahullahu ta'ala wa arda Famatana Allah betuli hayati Amin. Wa nafa'ana bi'ulumi Amin. Amin Ya Rabbal Amin Adami. Begitu juga Kepada saudara-saudara beliau yang selalu dengan setia Mendampingi beliau untuk terus Mensiarkan Islam Untuk terus berdakwah, Yaitu Al-Habib Abdullah Al-Habib Mustafa Al-Habib Ghasib Min Abnail Marhum Al-Habib Ja'far as -Saggaf. Kita doakan semuanya Semoga senantiasa diberkahi oleh allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberikan kekuatan istiqamah diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat amin, amin. ya rabbal amin. dan akhirnya salam penghormatan ini secara sangat-sangat istimewa kita sampaikan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat rahimakumullah saudara majelis Nurul Mustafa ini merupakan majelis kebanggaan kita semua. Betul? Oh. Majelis semacam ini wajib untuk didukung oleh umat Islam. Oh. Siapapun wajib untuk mendukung majelis-majelis yang penuh keberkahan semacam ini, Saudara. Karena itu kita sampaikan kepada Al Habib Hasan bin Ja'far as -Saggaw. Apapun tantangannya, tidak peduli ada yang mencerca ataupun ada yang hasut iri dan dengki, majelis Nurul Mustafa harus tetap maju untuk mensiarkan agama Allah. Takbir, takbir, Allah Akbar Nurul Mustafa siap terus maju, siap terus berjuang, siap untuk bela Allah. Siap untuk bela Rasul? Siap. Siap untuk bela Islam? Siap. Takbir. Nah, Saudara, pada malam yang berbahagia ini saya ingin ingatkan semua tentang firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallah kurba wa ya saudara ayat ini begitu indah. Allah menyatakan Innallaha sesungguhnya Allah Ya'muru bil adli Memerintah menyuruh Dengan keadilan Wal ihsan Dan dengan kebaikan Wa ita'idil qurba dan dengan berbuat baik mendatangi menyantuni para kerabat. Wayanha dan Allah melarang anil fahsyak daripada perbuatan keji. Wal munkar dan perbuatan munkar. Wal bagh dan kedurhakaan. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berbuat a adil. Yang kedua berbuat ba baik dan suka menyantuni kera kerabat. Dan Allah melarang kita berbuat keji dan munkar serta berbuat durhaka. Ya ayyuhum la'allakum tadzakkarun. Yang demikian itu Allah menganjurkan kepada kamu semua memberikan pelajaran Allah memberikan nasihat yang luar biasa untuk kita, supaya kenapa? Supaya kamu sekalian senantiasa ingat kepada Allah, mau tunduk dan patuh kepada hukum Allah. Insya Allah, nah, dalam ayat ini, kalau kita mau bahas, Pak Bu, ya, ini sangat panjang. Tapi satu bagian saja yang saya mau bahas soal keadilan. saudara. salah satu nama Allah adalah Al-Adlu. Apa artinya? Maha Adil. Jawab semua, siapa yang, adil? siapa yang Maha Adil? Siapa yang Maha Adil? Siapa yang Maha Adil? Siapa yang Maha Suci? Siapa yang Maha Mulia? Siapa yang Maha Agung? Siapa yang Maha Besar? Tuhan. Takbir! Tuhan besar. Salah satu nama Allah adalah Al-Adlu Maha Adil. Nah Allah yang Maha Adil itu memerintahkan kita hamba-hambanya untuk selalu berbuat adil. Dalam ayat lain Allah menyatakan, فَقَالَ Taala وَاَقْسِتُوا Perbuang adilah kamu sekalian. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang adil. Adil ini penting, saudara. Adil ini merupakan tonggak kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bahkan dalam satu hadis Nabi mengatakan apa? Sabatun yudiluhumullohi Apa kata Nabi? Ada tujuh golongan manusia yang nanti di hari kiamat akan dilindungi oleh Allah. Dinaungi oleh Allah dengan naungannya Allah yang mana di hari itu. Tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, saudara. Siapa yang dilindungi oleh Allah? Yang pertama adalah al-imamul adil. Pemimpin yang adil berarti jadi pemimpin yang adil enak tidak bagus tidak bahagia tidak keadilan luar biasa nah saudara karena nabi adalah uswatun hasana maka kalau bicara keadilan contoh yang terbaik buat kita soal keadilan adalah nabi kita sayyiduna muhammad oh. sallallahu alaihi wasallam saya mau tanya yang hadir mau tahu adilnya nabi Mau tahu adilnya Nabi? Aum. Betul? Betul kan baik-baik saudara Suatu hari pak bu Ada seorang wanita dari anak suku Qures Yaitu suku Mahzub Dia mencuri Ini suku yang mulia Suku yang terhormat Keluarga yang terpandang Mencuri Begitu mencuri tertangkap Diadili oleh Nabi Terbukti setelah terbukti difonis oleh Nabi sesuai dengan hukum Allah. Allah berfirman dalam Al Quran taala asari kuasari kata Allah pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan mereka ini ayat Al Quran Nabi kita tunduk patuh kepada Allah Allah maka difonis oleh Nabi perempuan itu harus dipotong tangannya nah kemudian apa yang terjadi ada segelintir sahabat agak sedikit resah saudara, galau hatinya kenapa bukan tidak setuju dengan hukum Allah dan Rasul bukan cuma segelintir sahabat ini berharap mungkin ada solusi lain ...kira-kira ada jalan atau tidak... ...supaya perempuan tersebut boleh dihukum tapi jangan dipotong tangan. Sahabat ini mau tahu hukum patah, potong tangan ini harga mati atau bukan. Maka itu mereka resah bikin rapat darurat. Singkat cerita, apa keputusan rapat? Kita mesti kirim putusan untuk menghadap Nabi. Sampaikan kepada Nabi ada gak hukum lain jangan dipotong perempuan ini tangannya setuju, sepakat Kirim utusan siapa utusan yang dikirim yang dikirim adalah Sayyidina Usama Ibn Sayyidina Zaid Ibn Harithah Hari radiyallahu anhumah siapa Usama Usama ini anaknya Zaid siapa Zaid Zaid itu anak angkat nabi yang disayang nabi ya, saudara Makanya, Usama dianggap seperti cucu sendiri. Nah, karena Usama dekat dengan Nabi, diharapkan bisa melobi Nabi supaya perempuan tadi ada dispensasi. Kira-kira jelas tidak? Lanjut, datang Usama ke rumah Nabi. Saudara, begitu datang, apa dia bilang? Begitu ketuk pintu, ucapkan salam Nabi sambut dengan wajah cerah, cemerlang, senang, girang Nabi senang, bahagia Cucu, angkatnya datang, saudara Begitu sudah basa-basi cerita melepas kerinduan Mulailah usama secara hati-hati menyampaikan maksud kedatangannya Apa dia bilang, Ya Rasulullah Ya Rasulullah Aku datang diutus oleh segelintir sahabat Yang ingin minta keringanan hukum Bagi perempuan yang difonis potong tangan ya Rasulullah Ini perempuan dari keluarga mulia, keluarga terhormat Andai kata ada hukum lain Alangkah indahnya kalau dia dibebaskan dari hukuman potong tangan Saudara bicaranya sopan, santun, lemah, lembut Begitu Nabi dengar maksud kedatangannya tadi, saudara wajah Nabi yang cerah berubah. Saudara wajah Nabi yang tadinya cemerlang berubah jadi merah. Yang tadinya bibir Nabi senyum menjadi hilang senyumnya. Lalu, apa Nabi katakan kepada Usama, "Ya Usama, innama halakaman kanakob lakob sesungguhnya." Umat sebelum kamu dulu binasa dihancurkan oleh Allah. Karena persoalan seperti ini. Iza saraka syarif Kalau di tengah-tengah mereka ada orang terhormat, orang terpandang, orang besar mencuri. Dibiarkan dilepas tidak dihukum. Wa Tapi kalau ada orang miskin yang mencuri... Ada uang cilik yang mencuri, ada rakyat jelata yang mencuri. Yaqoimu Aleikum. dihukum dengan berat. Kata Nabi, gara-gara begitu tuh. Kalau orang kecil mencuri, potong tangannya. Kalau orang besar mencuri, biarkan saja. Gara-gara begitu, saudara kata Nabi. Apa yang terjadi? Allah binasakan mereka. Akhirnya Nabi bersumpah. Wa Hei Usama, wa Allah, aku bersumpah demi Allah, Law anna Fatimah Ta bintah Sarakat, andai kata putriku, jantung hatiku, Fatimah mencuri lakototuyadha, niscaya pasti aku potong tangannya. Masha Allah, saudara, hadis ini bukan untuk merendahkan siti Fatimah atau Zahra radhiyallahu. Justru hadis ini menunjukkan ketinggian kedudukan Fatimah Tuzahro Artinya Nabi kasih tahu Usama Kau bela itu perempuan karena kau pandang mulia Eh Usama, putriku lebih mulia dari dia Putriku lebih terhormat dari dia Nisa'il alamin Pemimpin perempuan-perempuan semesta alam Putriku perempuan yang paling mulia Perempuan yang paling terhormat Perempuan yang paling tinggi kedudukannya Walaupun tinggi Coba-coba mencuri Kupotong tangannya Artinya Nabi teker keras usama saudara Jangankan perempuan itu Anakku saja yang begitu mulia Kalau mencuri aku potong tangan Apalagi dia Masya Allah Saya tanya semua yang hadir Kalau begitu Nabi tegas tidak tegas. Adil tidak Adil. Arif tidak Adil. Takbir Saudara, kita dapat pelajaran soal keadilan Nabi, ketegasan Nabi. Tapi pada saat yang sama kita dapat pelajaran hukum Allah nggak boleh ditawar, Saudara. Ditawar aja nggak boleh, apalagi ditolak. Betul. Betul. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini dukung hukum Allah tidak? Betul. Kalau hukum Allah diberlakukan di Indonesia setuju tidak? Betul. Betul. Betul. Takbir. Nggak boleh kita tolak hukum Allah. Lihat sahabat datang nawar. Nabi marah Eh zaman sekarang ada orang Cucuk Nabi bukan, sahabat Nabi bukan Menolak hukum Allah Iya. Yeah. Unyil Betul? Ya ada ngaku-ngaku Kiai Tapi nggak setuju hukum Allah Kiai bagong Ada yang namanya Habib namanya Kiai Mesti dukung hukum Allah Betul? Saya mau tanya semua Nurul Mustafa, cinta kepada Allah tidak? Cinta, cinta kepada Nabi tidak? Cinta. Siap dukung hukum Allah? Cinta. Siap dukung hukum Nabi? Cinta. Tadi kita sudah dengar cerita, Nabi adil tidak? Adil. Nabi adil tidak? Adil. Saluh alam Nabi Allahumma wa sallim wa barik Jadi begitu marah Nabi saudara, akhirnya Perempuan tersebut tetap dipotong tangan Sekali lagi Nabi adil tidak? Adil. Nah, kalau zaman sekarang pemimpin model begitu mau gak? Oh. Mau gak? Oh. Kita pengen begitu Ini yang terjadi di negeri kita ada perempuan nenek-nenek namanya Pomina Nyolong coklat dua bikin Sudara biadilin Gesit banget tuh hakim ngadilin Eh ada babalim ada babaliyong Ada bababah pada lari ke Singapura enggak di uber Betul. Betul. Betul. Betul. Betul? Ini dia nih Saudara. Eh ada lagi orang korupsi namanya si Udin. Lari sampai ke Kolombia diuber Saudara? Ya bagus, kita bangga. Betul? Betul. Si Udin ditangkap di Kolombia. Bagus tidak? Bagus. tidak? Ya, cuman kita minta kalau si Udin lari ke Kolombia lu bisa tangkap. Kenapa jadi babalin ke Singapura lu enggak bisa tangkap? Betul. Betul Saya tanya kalau koruptor semua ditangkap, setuju tidak Betul. Setuju tidak Betul. Takbir Betul. Kalau saya ajak umat islam perang lawan koruptor Setuju Betul. Koruptor gantung di Monas Betul. Setuju. Betul. Setuju. Betul. Setuju. Setuju. setuju Setuju Takbir Betul. Luar biasa Nurul Mustofa. Kalau udah begini nih Luar biasa setiap bulan bikin tabrik di Monas sekali-kali ujungnya ada acara gantung koruptor. Amin. amin. Ntar yang ngerek kapolda kan cakep. Yang ngediain tambangnya gubernur. Yang penting gubernurnya kapoldanya bersih betul. Oh. Iya ada begitu. Masya Allah yang baca doa hukum matinya Habib Hasan. Yang Amin jamaah Nurul Mustafa. Amin, Amin. Amin. Amin. Nah, Mudah-mudahan Indonesia biar tegak keadilan, Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Al Jadi jujur saya mau tanya, Nabi adil tidak, Amin. tegas tidak? tidak? Itulah salah satu sebabnya kenapa zaman Nabi berkah, saudara. Orang nggak berani mencuri, jangankan korupsi, mencuri mencuri seekor kambing saja tangan dipotong, apalagi korupsi miliar-miliaran. Jadi hukum Islam itu Saudara, jangan dilihat, oh hukum Islam potong tangan kejam, tunggu dulu. Ada lagi orang liberal apa dia ngomong di TV. Hukum Islam kalau diterapkan di Indonesia, nanti orang miskin tangannya putus semua. Sebab orang miskin banyak maling. Terus apalagi dia bilang kalau hukum potong tangan diterapkan di Indonesia, nanti di Indonesia banyak orang cacat, dong. Wow. Emang orang liberal ini ada keterbelakangan intelektual? Lu paham gak? Maksudnya, terbelakang intelektual goblok. Saya bisa buktikan kalau hukum Islam diterapkan di Indonesia, pencuri dipotong tangan. Bukan orang Indonesia banyak cacat, justru jadi pada enggak berani nyolong. Oh. Betul? Oh. Kalau sudah enggak nyolong, enggak ada yang dipotong tangannya, betul? Oh. Begitu cara berpikirnya. <laughs> Ini mikirnya lain lagi. Dia bilang apa? Entar orang miskin dipotong tangan. Eh, bukan orang miskin dulu, koruptor dulu yang dipotong tangan. Oh. Betul. Oh. Betul. Oh. betul? Oh. Saya mau cerita, Saudara, mau dengar cerita Saidina Umar tidak? Betul. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Oh. Saudara. Dulu di zaman Sayyidina Umar ada orang kaya kecurian. Lapor ke Sayyidina Umar. Ya amiru mukminin, wahai pemimpin orang yang beriman, saya kecurian. Atau Sayyidina Umar kau tahu siapa pencurinya? Orang ini mengatakan saya tahu. Kau punya bukti dan saksi? Ada. Siapa? yang mencuri tetangga saya oh kalau gitu bagus kau yakin dengan saksi bukti dia tunjukkan akhirnya kirim pengawal tetangganya diambil dibawa ke Sayyidina Umar sudah begitu dibawa sang tetangga ini ditegur oleh Sayyidina Umar kau kenal ini siapa? si tetangga ini mengatakan betul dia tetangga di sebelah rumah saya nah kau perlu tahu Orang ini datang melapor, menuduh kamu mencuri di rumah dia Apa kamu terima itu tuduhan? Orang ini diam sejenak Kemudian apa dia bilang Wahai amir Romo wa Minin, Betul saya mencuri di rumah dia Jujur saudara Ini namanya maling jujur Maling jujur, jujur. Bukan kayak pejabat sekarang udah korupsi gak ngaku lagi jujur gak jujur. Jujur. kemudian saya Umar tanya eh saudara apa kau tahu mencuri itu haram kalau dia jawab nggak tahu dia nggak dihukum karena orang yang nggak tahu nggak boleh dihukum orang yang nggak tahu mesti dikasih tahu. eh orang ini menjawab saya tahu Amirul Mukminin mencuri itu haram bagus Lalu Sayyidina Umar bertanya lagi Saya mau tanya sama kamu Kamu tahu gak kalau mencuri itu kan hukumnya berat tidak. Kalau orang ini menjawab tidak tahu Tidak dipotong tangannya saudara. Eh ternyata apa dia jawab Naam ya amir Mukminin. Ya saya tahu amir Mukminin, Hukumnya berat Potong tangan Bagus kata Sayyidina Umar Kau tahu mencuri haram Kau tahu hukumnya berat dipotong tangan Lalu kenapa kau mencuri Saya Umar nggak main potong tangan Ditanya dulu kenapa Aku lihat kau orang jujur Kau ngaku kau tidak mempersulit pemeriksaan Ditanya mencuri ya mencuri Ditanya tahu hukum tahu hukum Ditanya tahu itu hukuman berat Kamu tahu Kamu ini jujur Lalu kenapa kamu mencuri dia nunduk saudara. Apa dia bilang? Amir mukminin Sebetulnya saya malu untuk menyampaikannya. Tapi karena ini sidang, saya tidak boleh dusta. Saya harus cerita apa adanya. Baik, kata Sena Umar kau cerita kan? Akhirnya dia katakan begini, Amir mukminin Sudah tiga hari tiga malam keluargaku tidak makan tidak minum. Aku ini orang miskin. Aku cari kerja tidak dapat ya amir mukminin Aku minta bantuan, gak ada yang bantu. Aku cari pinjaman gak ada yang minjemit. Aku ngemis, gak ada yang beri. Aku datang ke rumah dia, ya amir mukminin Ini tetanggaku, dia kaya raya, amir mu'minin. Aku minta bantuan. Aku minta pinjeman. Bahkan aku siap untuk disuruh apa aja aku kerja, asal... Anak istriku makan. Dia tidak bantu aku, Amirul Mu'minin. Di malam itu aku sudah tidak kuat mendengar bayiku menangis. Istriku sudah tidak ada susunya. Aku lihat aku punya istri. Jangankan susu air pun dia tidak punya. Makanan tidak ada. Aku nggak kuat melihat anak istriku sekarat. Aku masuk ke gudang dia, Amirul Mu'minin. Aku ambil gandum. Aku ambil susu dari kambing dari ternak yang dia miliki hanya untuk menyelamatkan anak dan istriku Saudara Sayyidina Umar berhenti sejenak meneteskan air mata